Ya, akan hanya lagu sebuah yang berjudul "Menunggu" yang dirilis oleh Bang Budi. Buat ku merindukan Akan kehadiranmu Datang depan aku Buat ku memujukan Akan kehangatannya Di malam ini Dan lelah langkahku berkini Tepat dan ketempat diri berada Karena kau telah berjanji Akan memuji aku di tempat ini Bukan selalu Di kota ku juga datang sang kepadaku jadi yang tua kau buang Dan kamu pun ikari Ku kan tetap selalu Menunggu akan kehadiranmu Setelah kasihku kini datang ke tempat hidupmu berada, karena kau telah berjanji akan temui aku di tempat ini, bukan terlalu setia. Menunggumu di sini meski kau tak kunjung datang kepadaku janji yang kau buat dan kamu beri kari bukan tetap selalu menunggu akan kehadiranmu. Setelah langkahku begini Datang ke tempat dirimu berada Karena kau telah berjanji Akan temui aku di tempat ini Tidak selalu setia Menunggumu di sini meski kesatu juga tak kepadaku janji yang telah kau buat dan kamu puni kari bukan sudah terlalu beruntung akhir kehadiranmu